Kamenasaan, o genki desu ka? Ore wa Welcome back on my watch youtube channel Kali ini gue akan ngebahas salah satu brand Jepang yang besar Terus yang banyak penggemarnya juga Dan kali ini yang mau gue bahas adalah seri anniversary sekaligus limited edition So you better stay tuned Oke okay guys, dari brand Jepang terbesar dan banyak penggemarnya And this is Anniversary Edition plus Limited Edition Oke, okay, tada Ini adalah Seiko Prospex SPB213 J1 140 tahun Anniversary Seiko ini adalah salah satu line up dari Seiko yang menginterpretasi ulang modern dari jam tangan penyelam pertama Seiko dari tahun 1965 ya First Diver itu dulu modelnya kurang lebih seperti ini iya dia emang lebih kecil lebih simpel dan lebih tipis uh, nickname nya dia ya dia adalah seri recreation from the first diver Nah, ya, kalau dulu namanya sebutannya yang first diver yang tahun 1965 tadi itu namanya 62 mas sebutannya Nah, kali ini Seiko bikin reinterpretation dengan versi generiknya dengan kode SPB 213 dengan movement automatic kaliber 6R35 nah, nah, kalau 6R35 itu dia otomatik with manual winding and hack of course tentunya seperti itu spec-nya. tapi dia punya power reserve kurang lebih 70 jam untuk water resist nah Seiko ini udah terkenal dengan water resist um, 200 meter ya jadi water pressure nya dia di 200 meter case diameternya di sini yang paling gue suka banget ini cuma 40,5 mm so it's mini bukan mini sih pas banget untuk ketebalan case-nya itu cuman di 13,2 mm. Nih. Di pergelangan gua masih pas. Jadi diameternya ini cuman 40,5 mm. Dan untuk lock tulaknya sendiri ini 47,6 mm. Jadi nggak sampai 5 cm ya. Lock width-nya sendiri 20 mm dengan lock hole. Jadi kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap ini gampang, tinggal tusuk aja nah overall yang bikin gua suka dari first diver ini tadi itu diameternya ga terlalu gede simple uh, terutama yang bikin gua suka lagi adalah da, warna dialnya ya seiko itu udah jarang banget untuk di kelas diver ngeluarin white dial ya terakhir memang dia ngeluarin shogun shogun yang gen 3 ya harusnya waktu itu bukan gen 2 jadi jarang banget populasinya untuk white dial tuh uh, jarang banget dan ini white-nya bukan yang matte finishing tapi lebih ke arah sunburst ya. Katanya sih konsepnya ini tentang menangkap pemandangan langit biru yang menembus awan. Wah keren banget deh. Nah untuk spesifikasinya sendiri untuk glass materialnya ini curve sapphire. Crystal ya, di sini emang agak dom, tapi di di edge-nya ini lebih curve, jadi bukan melengkung gini, tapi kayak ada uh, lekukannya dikit main, dinamain curve sapphire crystal. Case materialnya di sini stainless steel, tapi ada lapisan super hard coating nya Nah untuk finishingnya semuanya ini 90% dia brush. Nah untuk nya sendiri biasa ya, threefold fold clasp. With secure lock, double push, tetap, terus ada secure lock. Nah, untuk fitur yang lain di sini cuman ada kalender atau Windows date aja di angka tiga, seperti biasa. Dan yang bikin gue suka di sini semuanya presisi, bahkan untuk rotating bezelnya kliknya juga. Hmm, can you hear that? kliknya itu bener-bener renyah dan pas nggak terlalu yang krakrek krakrek -krak -krak gimana tapi pas banget dan renyah banget so inilah SPB213J1 buat kalian udah nunggu hahaha <laughs> silakan berburu ya dan dia ini seri anniversary 140 tahun anniversary nya Seiko terinspirasi dari model First Diver 62 emas di tahun 1965 so this is SPB 213J1 Seiko Diver Recreation oke okay. buat kalian yang berburuk silahkan ke poin website kita di jamtangan.com atau via aplikasi karena ini limited edition so you better dan hayaku hayaku hayaku <laughs> so everyone this is spb 213 Jiwan happy hunting and happy shopping yo gimana tadi keren kan pastinya terutama buat kalian yang udah nunggu-nunggu anniversary ini 140 tahun lho men 140 tahun anniversary and plus limited edition ya walaupun number yang namanya limited itu pasti terbatas because it says limit limit you know that? nah kalau buat kalian yang mau berburu tipe ini buat nambah koleksinya you better hurry oke okay. mohaya ko ya karena stok limited pastinya terbatas jadi berebut pastinya dan untuk harga yang segitu itu masih bener-bener value for money banget buat tipe si SPB213 ini atau yang dinamain dengan first driver recreation ya jadi yang mau berburu langsung aja ke website kita. So don't hesitate, hayaku desho, hayaku hayaku. Terus bisa ke aplikasi kita juga. Terus cek juga promo-promonya kita yang ada di sana apa siapa tahu bisa mendukung uh, belanjaan kamu juga. Terus sebelum gua close, hmm, Gua ada surprise-surprise buat kalian, terutama Para subscriber yang udah subscribe, so buat yang belum subscribe, kalau kalian komen or else, kita anggapnya cuman jam sih. Sorry, but kalau yang mau ikutan ini, kalian harus wajib subscribe dulu, terus punya IG ya, ID Instagram. Oke. Okay? Kali ini surprise-nya adalah giveaway. Giveaway-nya gua mau kasih kalian Casio G-Shock DW-5600 CMB 1DR. Yes. Ya. Yeah. Tapi untuk dapetin giveaway itu gue punya pertanyaan buat kalian. Ya, pertanyaannya barusan dibahas tadi. Pertanyaannya gue ada beberapa sih ya. Yang pertama, Seiko SPB213J1 ini Itu sebutannya apa? Terus Kedua Dia terinspirasi dari First Diver Nah First Diver ini dulu julukannya apa? Terus tahun berapa First Diver ini pertama kali dirilis? Tiga Pertanyaannya itu ya Sebutan SPB213 ini apa? Kedua, terinspirasi oleh First Diver. Nah, First Diver ini julukannya apa? Dulu nickname-nya dia. Terus yang ketiga, First Diver ini pertama kali dirilis tahun berapa? Udah, itu aja. Jawaban yang paling akurat, mendekati akurat, bakal dapet giveaway yang gue kasih ini. Ya, karena ini cuman buat satu pemenang. So, siapin jawaban kalian. Gue tunggu sampai 19 Agustus jawabannya ya. Terus jangan lupa kalau jawab cantumin juga ID IG kalian. Oke, okay? good luck ya. Gambar and sekian dulu video kali ini and see you on the next video. Bye.